Pengantar Kitab Ezra Buku Ezra adalah lanjutan dari buku Tawarikh dan menggambarkan keadaan bangsa Yahudi sehabis masa pembuangan di Babel. Setelah sebagian dari orang-orang buangan itu pulang ke Yerusalem, kehidupan dan ibadat bangsa Yahudi dipulihkan. Peristiwa-peristiwa itu disajikan dalam babak-babak berikut. Pertama, Kelompok pertama orang-orang buangan Yahudi pulang dari Babel ke Yerusalem. Sesuai dengan perintah Kores Raja Persia Kedua, rumah Tuhan di Yerusalem dibangun kembali dan ditahbiskan dan ibadat dipulihkan Ketiga, bertahun-tahun kemudian kelompok Yahudi lain kembali ke Yerusalem Di bawah pimpinan Imam Ezra, seorang ahli hukum Allah Ezra membantu menyusun kembali kehidupan rakyat dalam bidang agama dan sosial Agar dapat melindungi warisan rohani Israel jadi, garis besar isi kitab Ezra adalah pemulangan pertama dari tempat pembuangan, rumah Tuhan dibangun kembali dan ditahbiskan, Ezra kembali bersama-sama dengan para buangan lainnya.